Empat alasan mengapa penggalangan dana yang dilakukan oleh istri Indra Bekti tersebut membuat banyak orang merasa skeptis. Indra Bekti, seorang selebriti Indonesia, saat ini sedang dirawat di rumah sakit Abdi Waluyo karena mengalami pendarahan di otak dan ditemukan pingsan pada tanggal 28 Desember tahun 2022. Biaya pengobatan yang dibutuhkan cukup besar dan sudah mencapai miliaran rupiah. Istri Indra Bekti, Aldila Jelita, membuka penggalangan dana untuk membantu menutupi biaya pengobatan tersebut. Namun tindakannya tersebut menuai banyak pro-kontra dari masyarakat. Ada beberapa alasan yang dikemukakan oleh Aldila Jelita mengenai keputusannya untuk membuka penggalangan dana. Di antaranya adalah asuransi hanya mengcover biaya rumah sakit sebesar 10%, kondisi keuangan Indra Bekti yang diduga tidak bagus, tagihan di rumah sakit yang sudah mencapai miliaran rupiah. Dan tidak semua artis mendapatkan banyak event off air. Selain itu, Indra Bekti juga diketahui memiliki beberapa bisnis, seperti usaha beras, manajemen artis, startup digital bisnis makanan dan oleh-oleh, Papi Academy, bisnis kuliner, channel YouTube, dan Travel Umroh. Bisnis-bisnis tersebut dikelolanya sebelum akhirnya terkapar di rumah sakit. Meskipun memiliki banyak bisnis, ternyata tidak cukup untuk menutupi biaya pengobatan yang dibutuhkan oleh Indra Bekti, sehingga Aldila Jelita memutuskan untuk membuka penggalangan dana. Namun, saat istri dari selebriti Indonesia, Indra Bekti, ini membuka penggalangan dana melalui platform crowdfunding, tindakannya tersebut justru membuat banyak orang geleng-geleng kepala. Adapun, kenapa netizen dan masyarakat banyak yang pro kontra akan penggalangan dana ini? Karena ada empat alasan mengapa penggalangan dana yang dilakukan oleh istri Indra Bekti tersebut membuat banyak orang merasa skeptis, dianggap sering terlibat dalam skandal bisnis. Istri Indra Bekti terkenal dengan sikapnya yang sering terlibat dalam skandal bisnis. Dalam beberapa tahun terakhir, dia telah terlibat dalam beberapa kasus yang membuat publik meragukan kejujurannya dianggap tidak jelas tujuan penggalangan dana istri Indra Bekti tidak memberikan informasi yang cukup jelas mengenai tujuan dari penggalangan dana yang dilakukannya hal ini membuat banyak orang merasa ragu dan tidak yakin apakah dana yang mereka sumbangkan akan digunakan secara efektif atau tidak bisnis yang dijalankan terlihat tidak stabil istri Indra Bekti dikenal memiliki beberapa bisnis namun keberlangsungan bisnis-bisnis tersebut terlihat tidak stabil. Beberapa bisnis yang dijalankannya tersebut bahkan terancam gulung tikar karena tidak memiliki basis pelanggan yang kuat. Dianggap kekayaannya yang tinggi. Meskipun istri Indra Bekti memiliki kekayaan yang cukup tinggi, dia tetap membuka penggalangan dana. Hal ini membuat banyak orang merasa tidak nyaman dan meragukan keperluan dari penggalangan dana tersebut. Dengan alasan-alasan tersebut, tidak mengherankan jika banyak orang merasa skeptis terhadap penggalangan dana yang dilakukan oleh istri Indra Bekti. Sebagai publik, kita harus selalu berhati-hati dan cermat dalam memberikan dana kepada orang lain, Terlebih jika kita meragukan kejujuran dan kepercayaan dari pihak yang meminta dana tersebut.